Alhamdulillah klubber, saat ini saya sudah berada di depan Seedmaker Optimus Car Leather di kawasan Gadingserpong, Tanggerang, Banten. Nah saat ini saya akan berbincang langsung dengan Bapak Gio selaku pemiliknya dan berbincang mengenai bisnis pelabisan jok mobil yang ditekuninya. Yuk, mari ketemu. Halo Pak Gio. Halo Pak. Ya, Arif Pak dari MDT, Pak. Pak Gio, nanti kita bisa berbincang sedikit mengenai usaha yang dipapak tikun, ya. Oke, di mana Pak? Bisa di dalam? Boleh, dalam biar. Oke, ya, Arif. Wah oh, banyak lagi kerja ya pak ya. Lumayan pak. Lagi ramai nih kayak ini. Setiap ya, hari ya, ada kerjaan ini Oke. Kita di sini aja pak ya, santai silakan, ya pak ya. Silakan. Pagiyo, nah bisa cerita kan Pak pagiyo ini awal keterlibatan bapak di bidang usaha pelapisan jok mobil ini dan kira-kira apa sih yang bikin Pak Gio tertarik untuk menekuni bidang ini pak? Awal Awalnya ya ketemu teman diajak joinan, langsung waktu itu feeling saya langsung wah oh, ini memang pekerjaan saya gitu pak. Oh, kira-kira itu tahun berapa? Juga atau udah berapa lama bertiga Bapak? 2013 pak. 2013 hingga saat ini Pak ya? Ya, 6 tahun setengah lah. Berarti awal-awal berarti kan Bapak ya Pak? Itu ada kesulitan-kesulitan nggak -kesulitan Pak. Pak? Jelas Pak, waktu itu pasti takut Pak ya. Karena mobil ini mobil mahal, dikasih pegang kita orang baru, bisa jadi bagus supaya tambah jelek gitu ya. Jadi berjalan waktu mereka bisa cerita ke temannya, oh orang ini bisa tuh bikin ini. Lama-lama karena percaya itu jadi mengalir Pak. Nah, berarti kan Bapak sudah setelah berjalan, tuh, Pak, kira-kira spesialis Bapak berarti apa, Pak? Dari awal sih memang saya lebih ke patent ya, Pak ya. Baru 2 tahun inilah saya expand ke sarung. Oh, Oke. Okay. Nah, Pak, kalau kemarin kan ada sedikit gangguan nih, kalau awal-awal tahun ini, Pak, mengalir dari pandemi segala macam. Kira-kira yang bisa bikin Bapak sampai bertahan hingga kini, kira-kira, Saya rasa kalau lagi pandemi dan new normal ini semua kena dampaknya, Pak ya. Betul. Kejalan keluarnya adalah kita harus punya Sosial media dan online yang bagus, karena belakang ini saya lihat memang sosial media saya lebih aktif, gitu, Pak. Oke, boleh tahu pak, ini kan teman-teman di belakang total ada berapa pekerja pak? Ada 33 Bisa kita lihat pak, mengerjain apa? Mungkin boleh, bisa, boleh, bisa... boleh Ya, kita langsung aja pak ya Ini lagi ngerjain mobil Avanza Pakai bahan MBT Camaro Oh Camaro ya pak, black ya pak Ini berarti masuk hari ini selesai... Selesainya hari ini juga Kami semuanya selesai satu hari pak Oh gitu ya, Tapi jadwalnya dua hari setelah pemesanan Kalau ini pak Produksi sehari kira-kira berapa senjok Pak? Kalau paten bisa 6-7 sen Oke oke Nanti mungkin kita bisa lihat juga di samping ya Pak ya? Boleh, boleh. Ini bagian, ini bagian door trim. Oh ini door trim hmm. ya, pengerjaan door setir trim. Setir juga bisa. Eh. Ya, di sini berarti ada salah satu bagian pengerjaan uh, setir ya. Nah kita mau tanya langsung nih. Wah Pak, lagi ngerjain apa nih Pak? Pengerjain setir. Setir mobil? Mobil Hyundai. Setir mobil Hyundai ya, berarti dibungkus dan dilapis ulang. Kayak Pak Arditek. Arditek ini ya berarti nanti yang standarnya langsung dilapisin oh, aja Pak ya. Oh, oke, oke. Di atas ada lagi Pak. Bagian gambar Pak. Oh, gambar di atas ya. Mau ke atas? Iya, yeah, boleh Pak. Ini yang bagian gambar Eman, Alex pola-polanya. Ini berarti semua semua mobil ya Pak ya. Dan ini model biasanya OEM punya ya model standar ya Pak ya. Model standar nah, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada customer nih Pak, misalnya mungkin datang dia mau ada desain khusus atau mungkin model custom itu prosesnya berapa lama? Uh, kalau model custom satu hari Pak, tapi kalau model dari awal itu dua hari polanya aja. Polanya ya, aja. Kalau ya. pemasangan satu hari Pak. Lain satu lagi. hari. Oh gitu. Kalau sarung berarti mana? mah jalan terus ya Pak, Mas atau memang nunggu ada order dulu? Nunggu order? Paling jauh kira-kira? Kalau sarung banyak pak kalau dari dari sosial media sampai ke Papua juga ada oh jadi berarti pengerjaan sarung jok ya pak berarti nanti kalau yang sudah jadi itu oh ini bahan-bahannya pak ya yeah, ini yang udah oh. jadi pak oke okay, kita lihat nih ini berarti yang sudah ready siap dikirim ya pak ya yeah. nah jadi ini bahan-bahan yang sudah dikerjakan oleh Optimus dan siap kirim ke seluruh nusantara pak Gio, yeah, ya Pak Gyo ya nusantara oke okay, jadi kalau mau order bisa ke Optimus ya pak ya siap, <laughs> siap. berarti kita sekarang sudah ada di gudang Optimus ya Betul pak. Ini berarti semua stok bahan MDT yang digunakan oleh Optimus ya Ya awalnya ini untuk pemakaian sendiri pak. Okay. Terus berjalan waktu seat maker seat maker yang seling kita ini juga ternyata butuh, ya, ya. butuh juga dan okay, ya. akhirnya juga jadi jualan bahan juga nih pak. Jualan bahan juga. Oh, Oke. Okay. Berarti buat seat maker yang ada di kawasan Gading Sapeong bisa juga nih hubungin Optimus ini Siap. kan Pak Gio, ya. Oke, pagi ya. Berarti tadi kita udah ngeliat-ngeliat semua ya, Pak ya. Mm -hmm. Nah, ini salah satu contoh pengerjaannya juga ya, Pak ya. ya ini tadi tadi mobilan Avanza ya. Bahan MBT kamaru Camaro ya. Mm -hmm. Oke. Nah, berarti gini pagi. Ini bisa dicari nggak Pak? Kiat suksesnya sampai akhirnya Bapak tuh bisa mm -hmm. hitungannya sukses ya, Pak ya. Yang <laughs> paling utama sih harus tahan banting ya, Pak, karena usaha ini nggak selamanya lancar. Ada suatu hari kita pasti di bawah, di atas. Berarti memang harus tekadnya juga harus kuat ya, Pak ya. Tekadnya harus kuat. Tapi dibantu sama tim yang hebat juga pasti nih, Pak, ya. pasti, Pak. Saya nggak bisa apa-apa tanpa mereka. Oke, Pitek Lovers. Jadi kita sudah ngobrol dengan Pak Gio dari Optimus. Dan juga kita dengerin kisah inspiratif yang diceritakan langsung oleh Pak Gio. Nah, jika Anda butuh inspirasi dan informasi produk, bisa hubungi hotline Pitek di 021 -42598, atau chat WhatsApp di 081219822323. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Salam. Lagi terima kasih, saya pamit juga. Sampai ketemu terima kasih. lagi, Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih, Pak.